Jemaah yang tidak dibolehkan itu ketika salawat Ibrahimiyah dalam sholat kita, kita ganti dengan bahasa Indonesia. Kita ganti dengan salawat karangan kita sendiri. Itu yang tidak boleh jemaah. Salawat Ibrahimiyah dalam sholat kita, kita ganti, itu tidak boleh. Kita tambah Sayyidina tidak boleh jemaah harus dengan redaksi yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau di luar salat dan di dalam ibadah yang tidak ada bacaan khususnya ya tidak ada masalah berselawat dengan redaksi dari kita. Shallallahu alaihi wasallam boleh, alaihi salatu wassalam boleh, Shallallahu alaihi boleh. Alaihi salat boleh. Allahumma wa Boleh. Tidak ada masalah. Ya. Jadi pemahaman bahwa itu redaksinya harus dari Nabi ini yang tidak benar. Siapa yang mengatakan seperti itu? Tidak ada yang mengatakan seperti itu. Tapi kalau bacaan sholat harus dari Nabi, iya. Bacaan sholat yang sudah ada tuntunannya, kita tidak boleh membuat-buatnya sendiri.